fotokopi atas bawah KTP teman-teman ya di 3 Canon 3235 sama 3245. Pertama, ini lihat posisinya. Lihat posisinya ya kawan. Oke, di bawah dia dulu. Oke, di bawah. Sejajar ya. Sejajar. Ini pertama. Oke, sudah seperti ini. Tutup Uh, special picture image combination pilih kertas kertas kita mau pakai A4 atau F4 kita pakai legal ya F4 next 2 on satu. next uh, kita pilih kertasnya di sini oke okay. auto autonya kita rubah jadi 100%. 100% oke kita klik start oke setelah itu kita balik lagi cara membaliknya oke ini untuk yang tim baliknya kita langsung di posisi seperti ini lihat ini ada ya oke, tutup Kita start lagi, down oke. Okay. Ini hasilnya, teman. Terima kasih, tolong subscribe-nya. Makasih.